Sebagian besar orang sangat suka dengan makanan pedas. Rasa pedas pada makanan umumnya berasal dari cabai. Tapi tahukah kamu mengapa cabai memiliki rasa pedas dengan sensasi panas? Cabai memiliki rasa pedas karena mengandung senyawa kimia yang disebut capsaicin. Capsaicin ditemukan di dalam bagian buah cabai yang berwarna putih dan bersifat iritasi pada jaringan tubuh yang sensitif terhadap anggota tubuh seperti lidah mulut dan kulit ketika kita makan cabai capsaicin yang terkandung di dalamnya dapat merangsang reseptor panas pada saraf di mulut dan lidah sehingga kita merasakan sensasi panas dan pedas namun ketika kita menyentuh kulit dengan tangan yang terkena cabai capsaicin juga dapat menempel pada kulit dan merangsang reseptor panas pada saraf di kulit sehingga menimbulkan sensasi panas yang sama jadi, sensasi panas yang kita rasakan pada tangan setelah terkena cabai adalah respons normal dari tubuh terhadap capsaicin yang terdapat dalam cabai. Sensasi panas dari senyawa capsaicin ini tidak mudah dihilangkan dengan sabun atau air biasa karena senyawa ini bersifat minyak dan tidak larut dalam air. Oleh karena itu, sabun saja tidak cukup untuk menghilangkan rasa pedas pada kulit atau tangan yang terkena paparan capsaicin. Namun, ada beberapa bahan yang dapat membantu menghilangkan rasa panas capsaicin dari kulit atau tangan, seperti minyak kelapa, susu, atau alkohol. Kombinasi penggunaan bahan-bahan ini dengan sabun dapat membantu menghilangkan capsaicin dari kulit atau tangan dengan lebih efektif. Sekarang timbul pertanyaan mengapa bahan tersebut bisa menghilangkan rasa pedas dan panas dari capsaicin cabe. Berikut adalah penjelasannya. Satu, mengoleskan minyak kelapa, minyak kelapa mengandung senyawa yang disebut asam lemak rantai sedang, termasuk asam laurat dan asam kaprilat. Asam laurat memiliki sifat antibakteri dan anti jamur yang kuat, sedangkan asam kaprilat memiliki sifat antiinflamasi dan analgesik. Ketika minyak kelapa diaplikasikan pada kulit yang terkena paparan capsaicin. Asam laurat dan asam kaprilat dapat membantu menghilangkan sensasi panas atau rasa pedas pada kulit. Asam laurat dapat membantu membersihkan kulit dari capsaicin, sementara asam kaprilat dapat meredakan peradangan dan mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh paparan capsaicin. Selain itu, minyak kelapa juga dapat membantu melembabkan dan menjaga kelembapan kulit yang mungkin teriritasi oleh paparan capsaicin, sehingga membantu mempercepat pemulihan kulit. Namun, perlu diingat bahwa minyak kelapa tidak dapat menghilangkan capsaicin sepenuhnya dari kulit atau tangan Anda. Penggunaan minyak kelapa hanya dapat membantu meredakan sensasi panas atau rasa pedas pada kulit dan mengurangi peradangan atau rasa sakit yang mungkin disebabkan oleh paparan capsaicin. 2. Menggunakan bahan yang mengandung susu. Susu mengandung protein yang disebut kasein. Kasein memiliki sifat yang dapat mengikat senyawa capsaicin pada lidah atau di permukaan kulit, sehingga membantu menghilangkan sensasi panas atau rasa pedas. Selain itu, susu juga mengandung lemak dan protein yang dapat membantu menetralkan asam capsaicin, sehingga mengurangi rasa pedas pada lidah atau di permukaan kulit. Jadi, ketika kulit atau tangan terkena paparan capsaicin, mengoleskan susu ke permukaan kulit atau tangan yang terkena paparan capsaicin dapat membantu menghilangkan sensasi panas atau rasa pedas. Namun, seperti halnya minyak kelapa, penggunaan susu hanya dapat membantu meredakan sensasi panas atau rasa pedas pada kulit atau tangan, tetapi tidak dapat menghilangkan capsaicin sepenuhnya dari kulit atau tangan. 3. Menggunakan alkohol Alkohol dapat membantu menghilangkan rasa pedas pada kulit atau tangan yang terkena paparan capsaicin karena alkohol bersifat larut dalam lemak, termasuk capsaicin yang juga bersifat lemak. Ketika kulit atau tangan terkena paparan capsaicin, mengoleskan alkohol ke kulit atau tangan yang terkena paparan capsaicin dapat membantu menghilangkan capsaicin dari kulit atau tangan, sehingga mengurangi sensasi panas atau rasa pedas. Namun, penggunaan alkohol sebagai obat luar hanya dianjurkan pada kulit yang tidak terluka atau tidak mengalami iritasi. Jika kulit atau tangan terkena luka atau iritasi, penggunaan alkohol dapat memperparah kondisi tersebut dan menyebabkan rasa sakit yang lebih parah. Oleh karena itu, sebaiknya jangan mengoleskan alkohol pada kulit atau tangan yang terluka atau mengalami iritasi. Selain itu, pastikan juga untuk tidak mengoleskan alkohol pada bagian kulit yang sensitif seperti wajah atau area yang lebih sensitif. 4. Menggunakan cuka, cuka juga dapat membantu menghilangkan sensasi panas atau rasa pedas pada kulit atau tangan yang terkena paparan capsaicin. Hal ini karena cuka mengandung asam asetat, yang dapat membantu melarutkan senyawa capsaicin dan membantu menghilangkannya dari kulit atau tangan. Selain itu, cuka juga bersifat asam, sehingga dapat membantu menetralkan pH kulit yang mungkin terganggu oleh paparan capsaicin. Paparan capsaicin dapat menyebabkan kulit menjadi teriritasi dan pH kulit menjadi lebih asam, sehingga penggunaan cuka dapat membantu menyeimbangkan pH kulit dan mengurangi iritasi. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan cuka pada kulit atau tangan tergantung pada jenis kulit dan seberapa parah paparan capsaicin. Penggunaan cuka yang berlebihan dapat menyebabkan iritasi dan kemerahan pada kulit atau tangan. Oleh karena itu, sebaiknya jangan mengoleskan cuka pada kulit atau tangan yang terluka atau mengalami iritasi. Jika Anda memiliki kulit sensitif, sebaiknya hindari penggunaan cuka untuk meredakan sensasi panas atau rasa pedas pada kulit atau tangan. Dari empat bahan tersebut cara yang paling ampuh untuk menghilangkan sensasi panas atau rasa pedas pada kulit atau tangan yang terkena paparan capsaicin adalah dengan menggunakan bahan yang bersifat lemak atau minyak. Beberapa bahan yang bisa digunakan adalah minyak kelapa, mentega, atau minyak sayur. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang dapat merespons berbeda terhadap cabai. Jika sensasi panas pada tangan Anda terasa sangat menyakitkan atau berlangsung dalam waktu yang lama, sebaiknya segera konsultasikan dengan dokter. Itulah penjelasan mengapa cabai bersifat padat dan panas. Hal ini disebabkan oleh senyawa kimia yang terdapat pada cabai yang bernama capsaicin. Capsaicin ini juga berguna untuk cabai sebagai pertahanan hidupnya dari gangguan binatang. Dalam salah satu teori tentang evolusi rasa pedas pada cabai adalah untuk melindungi tanaman dari serangan hewan herbivora yang mungkin makan buah cabai. Rasa pedas yang tidak enak bagi hewan ini dapat membuat mereka menghindari untuk memakan tanaman cabai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.